Muhammad Ali Hurunas, kelas 10 IPA dari SMA Muhammadiyah 1 Sundar Agung Oke, di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi PKWU yang berjudul Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Nusantara. A. Tradisional sebagai sumber inspirasi Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa Dapat lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik Tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara artinya Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi dan artefak objek atau objek budaya. Budaya non benda diantaranya pantun, cerita, rakyat, tarian dan upacara adat. Sedangkan artefak objek diantaranya pakaian daerah, buatan tradisional, senjata dan rumah adat pada kehidupan sehari-hari. Produk budaya tradisional non benda maupun artefak tidak dipisah pisahkan melainkan menjadi satu kesatuan dan saling Buah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional Contohnya saja, tarian burung enggang dari suku Dayak Menceritakan tentang seekor burung enggang Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata Burung enggang merupakan wujud nenek moyang Tarian, simbol pakaian musik dan alat tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya yang berubah dalam pakaian, lengkapan, tari, dan alat musik merupakan artifat atau objek budaya. Setiap jenis budaya tradisi, baik benda maupun artefak atau objek budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi menjadi juga saat ini tercatat 16 warisan budaya Indonesia yang terdapat di seluruh Indonesia. Entar daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerah masing-masing. Kekayaan budaya tradisi Indonesia dapatkan adalah kearifan lokal atau lokal genius yang dapat menjadi inspirasi yang tidak habisnya. Sumber ya yeah.